Ini belorong tanglet, Nopo Presiden Kok Mboten Saget Melebeten Kota Kediri ini Kediri Onorocuk Rabu Joyoboyo Sopo Wai Presiden Nuswantoro Senglebut teratai kediri bakal lengser, Ratu Boyo kediri orang gelem disalni. Nah, Presiden Bung Karno saged melebeten kota kediri ini. Bung Karno di itu, Bung Karno duwe Mustikom, erat limba. Sing diono cincin nih, nopo sakit cincin Bung Karno niku di pendet sak nih, mustik kamera terima nesaik kucing dua sing dua rokoi, cuma orang di ketok loh lah, Bung Karno sampai sak niki niku tiru setiang tiang kok boten Buatlah nopo, buatlah mati. Cari siapa? Cari tiang-tiang. Makami Bung Karno, Tirose, buatlah nenteng jasate, ten kuburan ini pun kan duduk? Cek orang, cari nih, cari nih. Oh, jasate apa orang kata Seng sanjang, seperti tirosi Bung Karno niku buatan yang tonton belitar maupun tonton Jawa Timur yang ngerti, sejati nih, yang dua rogo itu jenangan sangat menceritakan sejarah Bung Karno apa perlu aku sih menceritakan no. lah, kokoh yang koko, dua rogo itu ngerti kayak sejati nih